Oke, okay, saat ini kita ada di Hypermart. again ini ada matchbox. Wow, kita dapet ini matchbox ini. Oke, okay. okay, ini yang dicari coy Lain logo oke, okay, kita sisihkan dulu. Ada apa lagi nih di sini? Aduh Oh, so, iya bagus masih ada permainan-permainan Sini ada convert Ya, Wah, ini lagi promo semua ini ini ini ini ini ada yang 65000 ya lihat dulu lagi tes enam Senang. ada ibu gitu, ya, nanti, nanti, nanti. kalau mahal ya nah, bagaimana ini, bagaimana itu? Itu? ini. ini. Ya. apa itu, apa itu? Apa oke ambotak putih ada lagi ini saya lancur resika sudah ada sudah ya, menarik Terus, tapi, Tadi ada sudah ya, menarik lagi tersebut. oke eh. Eh. <tuk> oke kita ambil yang ini kita bayar yang ini ya Land. <tuk> <tuk> oke check it out Oke, perguruan kali ini kita dapat Maxbox UK Land Rover. Yee! Yeah. Saya dikasih pembicaraan jarang yang ada di nomor kita Oke, oke, okay. okay, sekian dulu perburuan kita hari ini. Kita sampai ketemu lagi di video hunting saya berikutnya. Ini hunting yang tidak direncanakan, dapat Maxbox UK Land Rover. Bye-bye.